Saan aja ya, banyak jawab Saya pati pati, jadi patinya berhanya, cerita apa ya? Apa namanya? Tari raya, ya? Mati ya. <tuk> info Aku ya, ada, ya ada pertanyaan, ya, ada pertanyaan. Kira -kira hari raya, ini. besok. Tangan, so. Sunnah ya, itu, sunnahnya itu sholat sholat. <tang. Jadi, sholat itu yaitu sunnah makan. Nah, kira-kira siapa yang tahu e, berapa kali. E, berapa kali di rekan pertama. Berapa kali di rekan kedua. Ada, ada yang bisa menjawab? Silahkan. Berapa kali? kalau minta mendaftar pasti jawaban <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> hmm? kedua dua, Kurangi dua. <tuh> uh, lima lima ya, ya. jadi pertama <tuh> uh, itu yang itu di adalah tujuh, hmm, tujuh kalau kedua lima kali. apa yang kira-kira dibaca siapa yang, yang, yang tahu menjawab apa yang di baca ketika kira, -kira <Santhreat> disana, di saat ya kenapa deh parfum di saat, di saat, di saat, di saat, di saat kata, itu gimana itu eh rakaat itu kan kita ada yang sebenarnya, kan, kan, kan, sebenarnya. Kan, kan, kan eh apa namanya tidak ya? kita kan ada antara rakaat -reka -reka itu kan ada namanya sedanya nah apa kira-kira di antara takbir-takbir itu kita baca kira nah, nah coba, apa siapa, apa kira-kira siapa, boleh boleh, boleh, nah, boleh lah, karena ini kan kita belajar. Ya. Nah, itu Ayo bisa dilempar kepada kalian itu. yang lagi dolder itu, ngobrol dan nggak ada tuhan sih kayaknya nak. Ah. kasih tau dia. Bacaan acara, bacakan acara, bacakan acara, bacakan acara, bacakan Ya Allah. Namanya? Ha? Siapa apa? Allahu wala. Apa benar? Subhanallah walakalillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar. Wala hawla wala quwwata jadi itu itu yang tidak di saat antara ke, uh, apa -apa itu. Jadi hmm. jangan sampai apa -apa lagi nah, uh, kita, kita yang kita tahu ini tidak mengamalkan. Jadi isu jadi, di antara itu, apa namanya? Sunnah di ini antara ini kita, kan. kita uh, membaca tadi itu. itu. Membaca apa namanya? Takbir itu Setelah kita takbir <tuk> Setelah kita takbir Setelah kita takbir Maka <tuk> apa yang kita baca setelah kita takbir <tuk> Yang itu tadi Bismillahirrahmanirrahim ya Kira-kira baca Setelah lantai pertama Atau takdir setuju ayo ya, apa apa yang ke bisa ke jawab? Nah, ayo ini apa kasih, kasih, kasih, kasih. <laughs> jawab ayo jawab saja terus ini yang jual ini apa dan hijau Takbir pertama atau setengah takbir terlalu? Lulur. Takbir. Mimiknya mana? Ya, setelah setelah berapa? Berapa? Nah, kalau rakyat itu setelah takbir berapa? Tujuh. Hah? Hah? Oh iya, saya saat di kuan semalam takbir tujuh sama. Ya, jadi setelah setelah berlama ya. Oh, nah, <laughs> bro, bro. Jadi Nanti kita baca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Adonin. Itu ya, <tis> ya. Itu Jadi ya, ya. Kira-kira sampai sini Jadi waktu salah <tis> apa? di saat waktu lihat ya. biasanya. Jangan setelah Jadi ada Nah tahu nggak kan? idul, idul itu, itu. Hah? Ha? Sudah, ah. coba coba coba coba coba, coba. coba, coba. Sunnah, idul -idul itu, bapak. Hari, hari raya ya. idul fitri <tun. tun. tun tun> dalam riang gembira kita kali salat iya salat apalagi iya ya tidak ya budaya indonesia kalau, kalau oh, no, budaya kita tahu tapi kalau kita, tapi, kita, tapi, kita gitu. Nah, nah kita jadi kalau, kalau kita sebenarnya mirip dengan budaya itu negeri halo budaya kita, nah, itu mirip dengan budaya misalnya kalau orang ya. Cina itu bagi angpau kan Bau. biasa ya, ya. naik itu bagi bawa orang orang kan orang dong kadang ada di barat itu istilahnya itu kan bagi ya yang pakai itu nanti dia datang ke rumah orang nah itu dia itu dia kan biasanya kalau di malang nah kalau di Cita di budaya Indonesia yang yang muslim itu biasanya orang orang tua itu orang yang sudah itu memberikan apa apa nah itu apa jadi itu, jadi itu itu sebenarnya, sebenarnya sedekah dan itu juga bernilai pahala yang tidak dikeluarkan kalau melihatnya sambil berbuat tidak sambil jadi bagaimana kalau itu setiap pertama ya. kalau itu fitri itu kita diselenggarakan itu kita makan sarapan, sarapan, sarapan, sarapan dulu sebelum kita pergi pergi sholat sholat sarapan dulu sunnahnya ini ya, sunnahnya ya, supaya kalian supaya kalian ini tahu kan, kan sunnahnya sebelum kita sholat itu kita surah, <tuh> sarapan dulu kenapa sarapan pada hari itu supaya kita panah, tahu panah. supaya, kita, supaya kita, kita tahu bahwa, bahwa hari itu desa. sudah berjam-jam masa lagi maksudnya sudah tidak didatang ada lagi jadi senangnya di sana disenangkan oleh Rasulullah itu bahwa sebelum sholat tarawih diberi itu kita berbuka Ay dulu ayo ayo awas sarapan eh oi enaknya jawab itu sarapan sebelumnya sholat jadi kalau misalnya ada yang Baik, misalnya bagi, bagi si orang yang itu. misalnya bagi, misalnya, buah, buah, buah, buah. misalnya kan kita di hidup itu ah, beda dengan hidup adha. Beda dengan hidup adha. Hidup adha itu disenangkan kita salat-salat lagi, kita sarapan, kita pulang coba ada yang bertanya lagi apa nah, itu sebenarnya ya ya sarapan dulu sebelum kita kan? ini kalau nah, sarapan dulu sebelum kita pergi kan? selamat pagi itu kalau nah, tidur itu tidur Bu, apa apa tidur tiduri tidur tiduri tapi kalau tidur ada hari itu disunahkan kita nanti setelah kita apa namanya sholat itu baru kita see. sarapan nah diantara sebenarnya juga ya. kita berbeda jalan kita mulang, jalan pulang dengan jalan jalan pergi ke masjid karena pada hari itu, malaikat punya singkat sekitar, sekitar pergi orang pintu untuk jalan itu. Jadi, sudah bagi itu. Dari itu bagi semua itu Terima kasih, Jis. Terima kasih, <tuk> <tuk> nanti ada harus dia sebutan malam ini jangan, jangan jalan, saya saya duduk sama ustaz ada pertanyaan, ada pertanyaan lagi gak? Nah, gak? Itu nah itu ya sebenarnya pertama tadi tadi pertama sarapan baru sebelum kita sholat siang kedua jalannya pergi ke masjid mandi. itu berbeda dengan jalan kurang pulang nanti ya mandi juga termasuknya adalah mandi, jangan, mandi. Lupa. jangan lupa jangan sampai tidak pergi masjid tak mandi bau-bau kita akan mangiannya ya. itu wangi-wangi pakai wangi-wanginya Jangan, anak-anak, mandi, Kasi -kasi. Masi, masi, masi, masi. Terus bau bawa habis lari, lari, lari, lari, terus kita silaturahim sebenarnya gak perlu gak perlu cuma kan sedekahkan sedekahkan akhirnya di sini kalau kalau beratnya jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan Din, ya. Kalau enggak ada kunat papa. jangan dipaksa. Din, Ya, diuntung. di <SILENCIO> ya, ya, ya, ya. ya, sudah bagus ya. kalau kita, kita itu biasanya kita kan keluarganya. Ya. kubur itu benar Sebenarnya, sebenarnya kan kita... doa oh, oh. kita kan ke itu mendoakan orang yang meninggal bukan kita minta nah. kan, kan. eh, bukan, eh, bukan, eh, bukan, bukan kita ketuburnya. Eh, ya, nah, itu kan, bukan, itu kan. sebenarnya kita mendoakan apa itu bukan ke kesana itu bukan mohonnya terus dia mohon di sana apa apa itu Nah, Bu, Itu Apa sebenarnya baik itu supaya kita Apa kata di dalam hadis itu? Apakah di di itu? Coba itu, yang ada satu tahun, itu satu tahun, ada satu tahun, ada satu tahun, ada satu tahun, ada satu tahun, Iya, ya, kamera kameranya, di iya, juga. iya, nah iya, iya, iya, iya, iya, iya, Nah itu iya, iya, iya, iya, iya, iya, ya. kasih makanya, ah kasih kasih apa kasih kasih, Padi -padi. Ada kasih ya. Oh, saya t然后, secular, ah. ya banyak eh. banyak lihat ada manusia penasaran di depan ya, di, Oh, dia, dia, Ada sosok manusia apa? penasaran. Live, Itu, itu di di di kitab itu di kitab hadis Mas, itu disuruh di kita bertolak oh. belakang banyak banyak mati. Syarannya jalan jalan mati itu apa? apa, apa, apa jalan yang itu jalan itu? Jalan, jalan, -ka -kalau, bisa, kalau kita lebih enggak, enggak, bisa enggak kita baterai bisa kita mati kalau jalan lebih banyak kita koyak-koyak kan koyak. kita ya lebih banyak untuk botol, botol, ini, ini. Oh, oh, ini. ini. Nah ini ternyata. Ya. Ya. Oh, ya. oh, ya. nah, ya, ya, banyak Kejauh -kejauh ya, kejauh bener. Bener. Makanya, yang beribu atau makanya jauh -jauh itu atau sebagai tujuannya bukan, bukan. kita wahai bukan kalau itu namanya makanya bisa siapa sapa ah ada istilah sapa Hap, di, Ya, siapa itu Siapa Siapa itu Zikir? Siapa itu? Kalau Nanti Kira Adanya, itu. Kalau Zikir, siapa apa Oh, iya, Zikir itu ingat, Zikir. Oh, ada Zikir, ada itu kalau dari itu dari terbenamnya matahari, <tuh> matahari pada pulang sama kalau yang Pak, Sejak, sampai, ya. ya. sampai, sampai di Sampai di sana langsungnya takbir kalau dia di Fitri Tapi kalau itulah adalah iya. itu dari dia, dia. tanggal itu tanggal 9 dari mas hari -masa sampai hari. dengan oleh matahari pada cerita, <tuk> hari masuk tanda 13 masih diberi lupan, pan, pan. 10 14, 14, 14, 14. jadi jadi itu tempat kita alam azab. Jadi kuasa itu ada jadi kuasa itu. itu setelah matahari sampai Besok sih pasti sih kalau sekal, sekarang, sekarang bisa seperti itu dimati Nah, itu, setelah dari, dari di, apa namanya? Malam, balam, itu, di, di, di, di. yang disebut dengan Kemana malam puilaian setelah kita 30 hari berpuasa satu bulan berpuasa ada yang 30 kita bisa melawan nafsu kita kita nafsu kita nafsu ibu nafsu kita untuk nafsu kita untuk Allah kotor kita malah Nah, napsu kita marah-marah, sangat marah. Napsu kita mau membuat teman, kan, itu, kan? Apalagi kalau dia, dia, <tuk> dia, dia, mainnya, kan? ah, <tuk> nah, Biu -biu? Ah, apalagi dia, dia, dia, bener dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, bikin bilang pengen kata-kata pengen bilang dia kan? nah, itu itu kita oh, oh, ternang, oh. Ternang, tembakan, tembakan. Ternang, tembakan. itu dia itu itu itu itu itu itu Nah, setelah Idul Fitri ada namanya puasa sunnah. Eh. Puasa apa? Puasa hari pada bulan Syawal. Jadi sunnah bagi kita itu puasa Tujuh hari pada bulan Syawal. Jadi kalau kalau yang mampu berpuasa tujuh hari. Ini kan sunnah ya. Baik yang mampu berpuasa tujuh hari pada bulan Syawal itu sama pahalanya, dia pada pasangan setahun. Dia seratus sudah, sudah terpasang pada para Ramadan, tapi jadi satu bulan per Satu bulan per itu bisa dia dua sembilan, tetapi tiga puluh, tergantung kan? Nah, itu hanya satu bulan ya. Bukan berarti dia gue sembilan, hari itu tidak satu bulan. Kita punya satu bulan ya, satu bulan karena Itu umur dua bulan ya. Jadi, barang siapa yang mampu, apa namanya, setelah berpuasa satu bulan, terus dia jaga nanti setelah kecil-kecil, itu dia puasa apa namanya, puasa awal. Tujuh hari, hari. terserah dia untuk hutan takut tidak, itu terserah dengan tidak. gak masalah. Alah. Intinya, di Sabar, selama masih bulan sawar dia mau sedekah miskin, 40. mau dia, dia dalam satu hari, kayak gitu Intinya, dia, dia, dia, ini, itu dia, Maka, dia, dia, makan. dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, ada-ada memang pasang lebih tahun yang siapa hari puasa dan hari tidak kan? Tapi ketika bikir nanti semuanya mampu Ada juga kuasa Senin Kamis ya, Tapi kita kan kadang-kadang ya. bulung-bulung juga masa, kan? ya, Karena memang karena kan, kan, banyak orang yang bekerja berat kan? hmm, Kuasa Rahman -Rah, Rah dan Najib yang menindakkan Apalagi yang nah-nah gitu Akhirnya, ini salah satunya lah alternatif ini misalnya para har coba mencoba langsung, langsung ikut diberi ya, ya, jadi lebaran berapa kan saya jadi jadi arab Enggak ada di paling Turki. Mana ada di itu lebar Ada. Ness, saya. ini ya enggak enggak enggak enggak enggak kalau di, di Jawa, Jawa, itu namanya sawalan. Sawalan namanya. Biasanya itu disebut. Sawalan, karena, sawala. karena setelah melaksanakan puasa 7 hari pada bulan, sawalan. Dan ada pawain pawainya, biasanya kalau dia menakutkan sawalan. Kalau di Jawa, sedikit saja tidak <tuk> kan? nah, sebenarnya saja gitu ya, setiap hari tapi kan lain lain banyak biasanya terlibat hari demi hari di dijadwalkan baru uhu kalau ya dan tadi yawai kalau dia lebaran lebaran tetap dia ya, nah, takdir ya, takdir ya, sih takdir, ya, takdir ya. sih dia. Dia. Mas, ada sewaktu, sewaktu. kayak tadi itu di Jawa itu tawai di dia, di di dia, di ya, dia. dia ya lamaran tugas enggak mau, mau jalan tetap dia tadi itu salah dia kan, kan, kan, kan, kan. ya, itu ya, ya sama aja, ya, ya takdir itu kan melakukan amal nok. Apalagi itu. Jadi kalau tempat harapan kuasa itu ada kan tempat-tempat. Nah, ya, puasa wajib itu ada berapa? Ayo Rino, puasa wajib itu ada berapa Rino? 1. Puasa wajib aja Puasa ada. apa? berapa? Wah, wajib, itu ada berapa Coba nah, nah. Ada berapa? Berapa Banyaknya. Banyaknya. Banyaknya. Banyaknya. banyak? Berapa nah, nah, banyak? ada bot botol okay. okay. oh, no, nah. Apa ya? Ayo. ayo. ayo ah oh, wajib, wajib itu ada ada, ada tiga pertama eh. pertama apa Coba, sobat, sobat. Kan -kan yang pertama ibunya dipanggil gitulah Puasa wajib itu ada tiga, ada buat murid kandung, Banyaknya aja saya, kalau kalau <tuk> Nah, nah pertama itu apa? Ma? puasa? Puasa oh, Ramadan? Oh, kedua puasa? Kalau kita jadi janji itu, apa? Buat puasa Ramadan? Puasa Ramadan ini perlu kita jadi janji. Nah, puasa Ramadan itu wajib itu. Terus, terus, terus, terus, terus, Kaparo Misalnya terus, kita, misalnya kita terus, kita, kita kita terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, kalau, Ayah, kalau saya pernah tiga macam yang puasanya ini, puasa, ramadan, ada, selama ada, selama Jadi kalau misalnya, misalnya oh. Rino, itu. kalau aku dia puasa selama hari selama ada, selama ada, wajib ada, selama ada, Nah, aku, kalau aku lulus dengan kayak gini satu aku akan puasa ini misalnya ya. nah tapi jadi bagaimana kalau kewar misalnya ya. kalau aku lulus aku akan diberikan misalnya teman aku ini ini tapi teman aku eh oh, sayang eh jawabku wajar wajar makanya saya jawabku itu pada pada waktunya tapi sudah terbuka nah maka di sana diganti dengan kuat kuah sajian hari ini banyak kuahnya parah parah dayang sudah datang di sini silahkan duduk di tempat tempat ini dayang yang kita tahu dari sejak sore tadi buka pada pukul dua puluh dua dua <SILENCIO> Ada gambaran ya? ya. Tentang kuasa besar ke Kemana kira-kira saya? Oh, kira-kira kita akan siaran Sudah banyak benar ya? benar ya itu mungkin ya banyak-banyak ya hal-hal ya. kan? yang kita berdoa terus kalau suanah puasa suanah itu apa saja puasa puasa apa ya? sering kami terus banyak ya puasa asro puasa apa ya puasa arwah itu terus Puasa apa juga? Puasa tahun <laughs> itu. Itu, itu, itu, itu, itu itu puasa. Ya. Kalau yang ya. hal yang kita harus puasa kita harang -harang saat Idul Fitri. Ayo terus. Terus. 11, Hari apa pernah itu Jadi tuh Ada tasbih Kita kan ingat satu waktu saya pernah Kira-kira apa yang dari tasbih itu? adakah seorang yang pernah ngasih ada tasbih atau ada terus, terus, terus tasbih itu terus dia bilang tasbih itu. Baik. Guys. itu ya ya kita lanjutkan lagi bahasannya aja ya cukup ya, ya, ya, ya, ya. ya. sekian uh, sedikit eh, apa, apa sih, namanya sedikit kata-kata oh, dari saya ya untuk besok silahkan kankan. jangan kankan. Besok, besok jangan lupa ya ya untuk sholat-sholat di besok silahkan di setelah kolam dari sini jangan ada yang ada. jangan ada yang boleh jangan ada yang pagi-pagi mungkin ada yang, ada yang ada agak ada siapa punya? kaya, ya silakan, kita, uh, kita, kita, bagi, kita. bagi yang pengen takbir ini sekarang saya Yo itu saya. yang tadi saya sekian saya pernah tadi. Cuman sayang yang bawahi